Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rahasia malam Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali. Lailatul Qadar yaitu salah satu malam yang ditunggu oleh seluruh umat Islam saat Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia di mana ampunan pahala dan ridha Allah akan diturunkan kepada hambanya yang terpilih keutamaan Lailatul Qadar juga lebih baik dari seribu bulan yang dijalankan oleh orang yang berjihad. Dalam kitab Makasidus Saum Karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam bahwa malam Lailatul Qadar adalah patokan rezeki dan usia manusia dari tahun ke tahun. Tidak ada yang tahu pasti kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Namun Rasulullah dalam sabdanya memberikan petunjuk terkait waktu Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat dari Aisyah. Saat itu, malaikat Jibril akan turun ke bumi dan menjabat tangan kepada siapa saja yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar mulai dari terbenamnya matahari orang-orang tersebut diberikan pertanda yakni tangannya mengkerut hatinya lembut serta matanya mengeluarkan air dari Aisyah bahwasanya nabi senantiasa beritikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan sehingga Allah mewafatkan beliau itikaf merupakan kegiatan berdiam diri bertaut beribadah, Berzikir kepada Allah di tempat ibadah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridhanya. Meski malam Lailatul Qadar sangat rahasia, namun Imam Al-Ghazali memberikan rumus untuk mengetahui kapan malam mulia tersebut terlaksana. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Rabu atau Minggu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Apabila hari pertama Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Demikianlah rahasia malam Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali. Semoga kita semua mendapatkan malam yang berkah itu yang lebih baik dari seribu bulan. Yang pasti kapan Lailatul Qadar cuma Allah yang tahu. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.